Luna Maya memberikan penjelasan atas isu pernikahan dengan Gading Marten nama Gading Marten dan Luna Maya mendadak menjadi sorotan publik usai tersebar isu pernikahan dalam sebuah video yang dibagikan oleh akun YouTube forum selebritis pada tanggal 28 Desember Tahun 2022 lalu namun, Sepertinya kabar tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. Mengingat Luna Maya sendiri telah dengan tegas membantahnya. Luna Maya, yang merupakan seorang artis dan model terkenal di Indonesia, ternyata masih sendiri dan belum menikah dengan siapapun. Ia juga menegaskan bahwa kabar pernikahannya dengan Gading Marten hanyalah sebuah hoaks yang beredar di masyarakat. Dengan demikian, Publik dapat menaruh kepercayaan pada penjelasan Luna Maya dan tidak perlu lagi mempercayai gosip yang tidak benar tersebut. Meskipun demikian, publik masih penasaran mengenai hubungan keduanya. Apakah mereka hanya sekadar teman atau terdapat rasa lebih di antara keduanya? Hal tersebut mungkin akan terus menjadi misteri. Karena kedua artis tersebut belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan mereka. Selain itu, publik juga penasaran mengenai apa yang membuat Luna Maya memutuskan untuk membantah kabar pernikahannya dengan Gading Marten. Apakah ada tekanan dari pihak lain ataukah ia merasa tidak nyaman dengan gosip tersebut? Namun demikian, meskipun terdapat banyak pertanyaan yang belum terjawab, yang pasti adalah bahwa Luna Maya telah dengan tegas membantah kabar pernikahannya dengan Gading Marten publik harus menerima penjelasan tersebut dan tidak perlu lagi mempercayai gosip yang tidak benar meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa gading Marten dan Luna Maya memang memiliki hubungan yang dekat keduanya sering terlihat bersama di acara-acara publik dan bahkan memiliki banyak proyek bersama namun hubungan mereka hanya sebatas sebagai teman dan rekan kerja saja tidak lebih dari itu Kedekatan mereka hanya sebatas profesional saja, dan tidak mengindikasikan adanya kemungkinan untuk menikah. Bagi yang masih penasaran tentang kabar tersebut, sebaiknya tidak mempercayai gosip yang tidak jelas sumbernya dan lebih baik mengikuti informasi yang diberikan langsung oleh Luna Maya atau Gading Marten sendiri. Sudah sepatutnya kita memberi kepercayaan dan menghargai privasi seseorang, terutama bagi selebriti yang sering menjadi sorotan publik. Dengan demikian, sebaiknya kita tidak mudah terpengaruh oleh gosip-gosip yang tidak jelas kebenarannya, dan lebih baik mengikuti informasi yang diberikan langsung oleh sumbernya.